Thank <laughs> you.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 Baiklah persahabat, untuk kabar terbaru di hari ini Kita lihat persahabat ya, vitamin akhirnya muncul juga Masya Allah suasana di hari pertama nih persahabat ya Di Maribaya Glamping Ten Wow, Masya Allah persahabat ya Suasana hari ini seru banget tuh Ada Papa Bilar, ada bunda Lesti memakai baju warna hitam Semuanya couple ya Masya Allah seru banget bersama tim Leslar Entertainment Pokoknya hari ini bahagia sekali Akhirnya persahabat ya Vitamin pun muncul Ini dari idola kesayangan kita Momen ini pun di repost kembali ya Oleh aku Leslar Larsik. Kalimat caption pun ini dituliskan di postingan ini Seru, ih seru, please pengen gabung Katanya tuh, wow Sama aja nih persahabat ya Pasti semua orang pengen sekali gabung Dengan Leslar, Masya Allah Kita lihat juga persahabat di kalimat komentar Banyak respon yang diberikan dari akun Instagram, ratkom8622020 mengatakan, Masya Allah, best-nya katanya itu luar biasa banget ya, bangga. Punya idola yang sangat luar biasa, seperti Lesti dan Bilar. Momen berikutnya, persahabat, disimak juga. masih diunggah yang sama. Wow, kali ini duduk di bawah payung ya. Masya Allah banget, pokoknya happy banget nih. Idola kesayangan kita, Selalu memberikan kebahagiaan, kejutan untuk warga Konoha dan salvo juga bersahabat ya dengan Abang Fatih tuh yang sedang digendong. Wow Abang El, ini kebahagiaan juga untuk warga Konoha, sepertinya bersahabat ya bakal ada sesuatu yang akan kita dapatkan hari ini dari Leslar dan tim LE bersahabat ya. Dan pastinya menunggu kejutan spesial dari Fazel Fati dan Guzel persahabat ya Karena Kak Marjin sudah tentunya tersorot kamera tuh Wow, Guzelnya belum nih persahabat ya Siap-siap aja mendapatkan kejutan dari Leslar hari ini Berikutnya persahabat simang juga Wow, kali ini persahabat ya popular foto langsung dengan salah satu Leslar lovers Masya Allah, bahagia banget ya Mudah-mudahan saya selalu dukungan semakin banyak untuk idola kesayangan, tetap persahabat ya kita mendoakan yang terbaik. Jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia selanjutnya dari idola kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.